Hari itu Apa yang dimaksud dengan pada hari itu Pada hari kiamat Semua orang kafir Semua orang munafik Berharap Macam mana ratanya padang masyar Mereka berharap seperti itu juga hendaknya mereka Artinya apa Sebaiknya mereka tidak pernah ada Mereka berharap kalau mereka menjadi tanah dan debu Mereka berharap kalau mereka menjadi sesuatu yang tidak pernah ada Lautusawwa bihimul arbu Kalaulah mereka dikembalikan jadi tanah, jadi Bu, kenapa mereka berharap begini? Setelah mereka dibangkitkan di padang mahsyar tahulah oleh mereka bahwa yang dijanjikan oleh para nabi-nabi dan rasul, oleh para dai-dai dan ulama tentang akhirat itu ada betul-betul sudah terjadi. Sementara sudah terlambat mereka untuk tobat, karena tidak ada tobat setelah setelah kiamat. Ya tidak ada lagi, sudah terlambat mereka untuk memperbaiki diri. Saat itu didekatkan neraka, Bu. Lalu mereka melihat neraka. Didekatkan kepada mereka neraka, seperti yang sudah kita kaji dalam kajian dahsyatnya pada Mahsyar. Ya, didekatkan pada mereka neraka. Mereka mendengarkan lolongan bunyi api, dan neraka itu membuat bulu roma mereka berdiri semua, dan jantung mereka berdebar sangat mengerikan. Ya, setelah itu satu orang disuruh untuk melihat dari dekat, agak dekat sedikit. Setelah dia melihat keadaan neraka agak dekat dia sedikit masih di luar neraka ya langsung berubah bentuknya menjadi bentuk yang sangat menakutkan membesar badannya ibu tahu semua orang yang didekatkan atau dimasukkan ke neraka badannya membesar membesar kemudian menjadi mengerikan dan sangat menjijikkan lalu orang yang disuruh mendekat sangat dekat ini kembali semua yang di padang mahsyar ketakutan melihatnya apa katanya kalian suruh saya mendekati sesuatu yang tidak yang saya tidak akan pernah mau Dan saya menyesal pernah disuruh Jadi dia ceritakan sedikit Apa yang dia lihat dari luar neraka Tentang neraka Maka semua yang akan masuk, masuk neraka sudah pasti ini Dia kafir dulu di dunia Dia menjadi musuh Islam dulu di dunia Bahkan dia memburu Membunuh para nabi dan rasul Dia menyakiti para ulama Yakinlah mereka hari ini mereka tidak bisa selamat Dan mereka pasti masuk neraka Tapi ibu setelah itu diperlihatkan kepada mereka Para binatang yang dibangkitkan Binatang-binatang nanti dibangkitkan Bu Setelah mereka menyelesaikan urusan mereka Di akhirat Ini Masya Allah ya Ada binatang yang bertanduk Dulu di dunia Ditanduknya binatang yang tidak bertanduk sehingga pincanglah binatang yang tidak bertanduk itu. Di akhirat, Allah bangkitkan dua binatang ini. Allah kasih bertanduk binatang yang tidak bertanduk dulu di dunia, Allah suruh balas. Setelah itu sudah selesai, maka kedua binatang ini Allah leburkan menjadi tanah kembali. Jadi setelah melihat itu apa kata orang-orang kafir? Berharap dia, ya laitani kuntu turabah. Ya Allah, jadikan saya seperti tanah saja saya rela. Saya mau ya Allah jadi tanah saja. Ya laitani kuntu turabah. Ya seperti dalam ayat ini juga lautusawabihi mulart kalaulah bumi ini diratakan dengan mereka mereka diratakan dengan bumi ini lautusawabihi mulart kalaulah mereka tidak dibangkitkan kembali kalaulah tetapi itu kan hanya tinggal andaian andailah kalaulah karena mereka sangat yakin di mana tempat mereka akan diapakan mereka sari tuwala yaktu munallah haditha tidak ada sesuatu pun yang bisa mereka sembunyikan dari Allah Tidak ada satu pun yang mereka sembunyikan Pertama, kitab catatan lengkap Kedua, CCTV lengkap Ketiga, seluruh tubuh bisa bicara Macam mana lagi? Catatan kitab lengkap Kemudian, yang kedua CCTV lengkap Jadi bu ibarat buku catatan kita Ibarat buku catatan Di situ ada video kejadian Saat dia buka halaman itu, video itu langsung hidup Video itu langsung Langsung hidup berputar, dia aktornya di situ. Lalu anggota tubuhnya bicara, mulutnya ketutup, macam mana lagi? Tidak ada cara bagi dia untuk menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu SWT. Bahkan hati berniat, hati itu pun disuruh Allah bicara nanti. Benar ya Allah, saya dulu berniat, saya berniat dulu untuk mencuri, saya berniat dulu untuk memperkosa, saya berniat dulu untuk korupsi, saya berniat dulu untuk, saya berniat, hati pun bicara. Tentu saja, ibu-ibu yang dijadikan anggota tubuh bicara dalam hal yang negatif saja. Dalam hal yang positif, anggota tubuh tidak perlu bicara. Ya ya Allah, saya dulu tahajud. Anggota tubuh tidak perlu bicara. Catatan amal saja sudah cukup. Karena kenapa mulut uh, anggota tubuh bicara? Karena mulut ingin bohong. Karena mulut ingin ingin menyelamatkan batang tubuhnya ini dari neraka. Lalu mulut pengen bicara, pengen pengen bohong. Tetapi anggota tubuhnya menyangkal. Tidak benar ya Allah. Saya memang dipakainya dulu menandatangani proyek haram itu. Saya dulu memang disuruhnya meraba-raba ya Allah, ya Allah saya dulu suruhnya mencuri. Saya disuruh seluruh anggota tubuh kita bicara. Ibu-ibu yang kami muliakan, kulit bicara, kulit menjadi saksi. Maka ibu tidak mau anggota tubuh kulit ibu jadi jadi ini, jadi CCTV Allah kulit ini kok, kulit ini supaya dia tidak menjadi saksi. Tapi sudah terlambat, ya sudah terlambat, tidak bisa lagi karena ibu masa lalunya sudah berjalan. Ibu sekarang sudah menunggu. Hari-hari dijemput oleh malaikat maut Betul bu, sudah terlambat Kalau ibu mau kuliti sekarang Kalau ibu mau kuliti dulu bu sebelum makil balik Sekarang sudah terlambat Yang bisa sekaranglah tobat Nah tobat nggak pernah terlambat Menjadi orang yang lebih solehah Lebih lurus, lebih benar Setelah dengarkan pengajian ini masih belum terlambat Dan itu masih bisa memutihkan Semua dosa-dosa yang terlanjur sudah terbuat